Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Ada sebuah unga spesial nih dari Bang Ariel Bang Ariel setengah jam yang lalu ini menggonggah sebuah postingan foto terbaru di rumahnya Leslar Wow ini keren banget ya bodyguard dari Lesti dan Bilar Kita juga salpuk dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah semoga selalu lancar hari ini Amin semangat Luar biasa persahabat ya, kita doakan mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini Oleh tim dan idola kita, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran. Berikutnya juga persahabat vitamin bahagia sudah kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment Ini sih cute banget ya, akhirnya vlog bertiga Lesti, Bilar, dan BBL sudah di-up di channel youtube Leslar Entertainment BBL jadi rebutan Bunda Lesti sama Papa. B. Aduh, cute banget ya, BBL menjadi rebutan Papa dan Bunda. Gimana yang udah nonton? Gemes gak tuh ada pertanyaan ya? Pastinya gemes banget dong, apalagi kita melihat idola kesayangan kita bahagia sekali bisa bermain bareng BBL. Semoga rumah tangganya selalu langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Ke kabar selanjutnya, para sahabat. Vitamin bahagia pun kita dapatkan sore tadi persahabatnya Bunda Lesi Kejora BBL Ini ternyata jalan bareng Kak Sania BBL lagi digendong ya oleh Kak Sania Masya Allah Kita penasaran nih kira-kira Mereka mau jalan kemana persahabat ya Ini sih tentunya membuat kita bahagia Penyemangat warga Konoha semuanya Dan kita lihat persahabat ya Ternyata para warga Konoha ini salfok nih dengan tangan BBL Coba kita lihat tangan BBL dan kita lihat juga komentar yang diberikan dari akun Fira Hartati 245 Salvox sama jari Ab Al-Fatih suka kali itu jari sering nunjukin angka 1 Mungkin dari kecil sudah ada jiwamu jadi kelak sudah besar mau menjadi pemimpin yang sukses Amin Masya Allah banget ya Dan kita juga candu banget ya saat melihat wajah Al-Fatih Bilar ini Masya Allah semoga selalu sehat untuk BBL dan selalu bahagia Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan Cidukan vitamin bahagia Dari Bunda Lesti dan Kak Sania Masya Allah banget ya mereka. Ini kapalan juga Memakai outfitnya Warna hitam Masya Allah, Kita semakin dibuat bahagia Mudah-mudahan persahabat ya Pertemanan dari Kak Sania dan Bunda Lesti Juga terjalin dengan baik Momen ini pun diripas kembali oleh akun Lesti Bilartim ada kalimat caption yang dituliskan Quality time with Bestie. Wow, outfitnya selalu samaan ya. Terus sahabatnya saling dengan outfit yang dipakai oleh idola kesayangan kita. Di kolom komentar pun yang sekali tanggapan dan respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram Iya 1234 mengatakan di kolom komentar, bunda lesti. Lagi seru-seruan asik ya Masya Allah tuh Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kemudahan Dan kita lihat juga persahabat berikutnya Ada postingan foto terbaru juga nih Dari Bunda Lesti Yo, Masya Allah banget ya Bunda Lesti foto bareng Kak margin Masya Allah gemes banget ya Pasti Al-Fatih Bilar Ini lagi ngedat bareng nih Dengan Guzel Masya Allah Ini foto yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Konoha Semoga ada cirukan vitamin lainnya yang kita dapatkan Dari idola keseingan kita Kita lihat juga persahabat di kolom komentar Banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan Ini pasti nemenin Fatih ngedet sama Guzel Katanya tuh aduh manja banget ya Kita bahagia, kita bangga Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan Dan kita semua juga Selaku pendukung Leslar Mudah-mudahan selalu sehat Dan apapun yang dilakukan diberikan kelancaran Kita masih menunggu kejutan lain Hingga judukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru terupdate dan terhangat Seputar Leslar Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh